Selamat berjumpa lagi Pemirsa, kali ini saya akan memberikan informasi terbaru, terupdate dan terpercaya untuk Anda tentunya DMTS M7SS News. Peserta didik Madrasah Senawiyah Negeri Tujuh Sungai Selatan bersaing di penjaringan calon atlet pekan olahraga pelajar daerah tahun 2023 untuk cabang olahraga atlet di lapangan atletik stadion 2 Desember. Bagaimana liputannya? Kita ikuti info selanjutnya. Peserta didik Madrasa Senawiyah Negeri 7, Sungai Selatan bersaing di penjaringan calon atlet pekan olahraga pelajar daerah tahun 2023. Untuk cabang olahraga atletik di lapangan atletik stadion, 2 Desember Desa Ganda Kabupaten Hulsongai Selatan Jumat 24 Februari 2023 Kegiatan penjaringan atlet cabur atletik Kabupaten Sungai Selatan ini merupakan kegiatan persiapan untuk menghadapi pelaksanaan pekan olahraga pelajar daerah tahun 2023 Di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sungai Selatan bekerjasama dengan pelatih cabang olahraga Polda Kabupaten Sungai Selatan dengan mengacu pada nomor surat 426 -053 garis miring kosong garis mendatar p garis miring disporapar Pertanggal 14 Februari 2023 Peserta didik NTSN 7 Hulu Sungai Selatan yaitu Muhammad Ridwan kelas a dan Muhammad Panter yang di kelas 8A Mereka berkompetisi bersama pelajar SLTP dan SLTA Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dengan maksimum tahun kelahiran 1 Januari 2005 Penjaringan atau seleksi calon atlet cabur atletik tersebut Langsung dinilai oleh pelatih cabang olahraga Pobda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hamlani SPD dan Muhammad Noriadi Yadi SPD dengan melihat kecepatan berlari dan limit waktu. Berdasarkan hasil uji kemampuan, peserta didik utusan dari MTS N7 Sungai Selatan harus mengakui keunggulan peserta didik lainnya. Pengalaman dan skill yang lalu seleksi memang di atas rata-rata. Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan sekaligus pendamping Ahmad HPSPD mengatakan MTsN 7 Hulu Sungai Selatan tetap bangga atas hasil yang diraih oleh siswanya pada seleksi Popda tahun ini. Sementara salah satu peserta didik MTsN 7 Hulu Sungai Selatan, Muhammad Ridwan kelas A yang ikut pada kegiatan tersebut mengaku senang sudah dapat terpilih mewakili MTsN 7 Hulu Sungai Selatan dalam seleksi Popda tahun 2023.